Pemerintah Ukraina lewat Kementerian Pertahanannya membuat sebuah video simulasi kota Paris Perancis digombardir. oleh pesawat tempur. Video ini dirilis oleh Ukraina di tengah konflik yang semakin memanas dengan Rusia. Di dalam video yang dibuat oleh Kemenhan Ukraina, awalnya tampak seorang wanita asyik berfoto dengan latar belakang pemandangan Menara Eiffel. Saat sedang berpose tiba-tiba muncul ledakan di sekitar Menara Eiffel. Video itu kemudian menunjukkan pesawat-pesawat tempur. Menjatuhkan bom di area perkotaan. Pada video itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyertakan sebuah pesan. Agar NATO segera memperlakukan sonal yang terbang di Ukraina. Berikut pesan yang ditulis Zelensky. Bayangkan jatuh di ibu kota negara Eropa lainnya. Tutup wilayah udara Ukraina atau berikan kami pesawat tempur. Jika negara kami runtuh negara Anda juga akan runtuh. Terkait permintaan Jelensky negara-negara barat termasuk NATO telah menolak Presiden Ukraina. Volodymyr Jelensky, setelah dua minggu lebih menghadapi invasi pasukan militer Rusia. Sejak tanggal 24 Februari tahun 2022 konflik berlangsung. Pasukan militer Rusia diketahui telah beberapa kali melakukan serangan ke warga sipil. Walaupun pemerintah Rusia telah mengklaim jika targetnya hanya fasilitas militer dan tentara. Saat menjalani wawancara dengan sejumlah media reporter dari Al Jazeera menanyakan. Bagaimana kondisi kejiwaan Zelensky saat ini awalnya. Reporter Al Jazeera tersebut menyoroti serangan Rusia terhadap rumah sakit bersalin yang. Mario Paul juga mengungkit serangan pasukan Rusia yang terjadi di pemukiman penduduk. Saat menjawab pertanyaan merawat wajah Zelensky tampak sedih bercampur marah. Pertama Zelensky mengungkit soal nasib anak-anak hingga para wanita yang menjadi korban serangan pasukan Rusia.